Meow. <laughs> Oh, keep your dunia-dunia masyarakat Jangan buang sampahmu sepedangan Ada masalah ya? Kenapa? Sampai dia hidup ini gak akan berarti kalau gak ada ujiannya. Insya Allah gak bisa. Kayaknya udah rezeki lagi kok. Yaudah, dulu, ya udah, ya. untung punya rasa Sembuhkan lukamu yang membiru Serpihan hatimu yang berdebu Pagimu yang terluka Malammu yang menyiksa Hal yang ingin kau lupa Justru semakin nyata, hmm. sembuhkan lukamu yang membiru, serpihan.